Satu kali, tari buka kecil, dengan campur satu saya langsung aja. Saya Bapak-ibu, satu tujuh di kami, jin seng, pingit lawang, tahap berjuang, kafian, pingit minum, siang sama karena tentari kanggung kembali, jadi beri aku butok kecil Yun derek berarti satu sawal 1438 riyal. Tak perlu derek mangat begio. Yun pangapuro bapak ibu kaya si pun, sesuatu pun patuyu pan. Tiap payu ibu joyo mengelawah da e Kwarotakot, putito Bye. Kadang ilutan sekali, mereka tinggal kau I don't know what Apa yang It's the to the top